Selamat pagi, siang, sore, malam Semua sahabat onlineku Dimanapun Anda berada Salam sehat, selalu kuat <Sýeyed> bagaimana kabar anda hari ini? harapan kita semua kabar kita dalam keadaan buat jasmaninya, rohaninya, ekonominya dan yang paling penting adalah kuat dari segi seksualitas. bagi anda yang sudah berumah tangga ataupun yang sedang dalam perencanaan rumah tangga seksualitas menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap pasangan kita masing-masing di Indonesia Berbicara mengenai seksualitas masih sangat tabu untuk dibicarakan, sehingga terkadang pada saat seseorang mengalami gangguan apapun tentang seksualitas, kita nggak tahu harus bagaimana. Bersama saya, Jimulan, kita akan belajar banyak tentang edukasi seksualitas dengan tujuan agar seksualitas kita menjadi seksualitas yang mempunyai tujuan yang baik dan benar. Dan yang paling penting adalah seksualitas yang bertanggung jawab untuk diri kita sendiri ataupun untuk pasangan kita. Jangan lupa ikuti channel kami, karena channel kami akan mengupas tuntas tentang edukasi seksual secara baik dan benar.